teman aku Risa Nah kalian pasti bingung kan aku lagi ada di mana kali ini aku berada di Gria Pratama Residen yang tepatnya berada di Jalan Raya irigasi Cibutul Lang Cibarusah Bekasi Nah aku mau ngasih tahu nih ke kalian kalau Gria Pratama Residen ini adalah salah satu perumahan yang bernuansa alami jadi yuk kita lihat-lihat ke dalam Ria Pratama Residence ini lokasinya sangat strategis loh, dekat dengan Tol Capek. 500 meter dari Jalan Provinsi, 5 menit dari Rumah Sakit Medirosa, 7 menit dari Pasar Cibarusah, 5 menit dari sekolahan, 25 menit dari Taman Buah Mekarsari dan masjid. Kali ini aku ingin ngajak untuk home tour. Yuk! Ini adalah tipe rumah dengan luas tanah 60 meter dan luas bangunan 36 meter. Lantai granit, rangka atap bajaringan, rangka flavon hollow. dinding batu hebel, kusen aluminium putih, pintu panel, flavon gipsum tinggi 3,6 meter, memiliki dua kamar tidur, satu ruang keluarga, satu toilet dan satu kitchen set. Dengan memiliki rumah di Gria Pratama Residence, kalian bisa mendapatkan banyak promo yang menarik loh seperti gratis biaya proses KPR, gratis pemasangan wifi, gratis biaya balik nama, serta undian sepeda motor dan voucher diskon umroh loh. Wow, kapan lagi bisa memiliki rumah dengan berbagai macam keistimewaan? Nah, buat kalian yang berminat ingin memiliki rumah berkualitas dengan harga yang terjangkau, kalian bisa langsung datang aja ke Gria Pratama Residence atau bisa hubungi kontak marketing di bawah ini. Saya tunggu ya, ayo buruan!